Sabi tio, "Wiwacantu sabaroko wina satu, Makte bawa tanta rayo suki diga yuko bawa apiwa dana si Lisa ni Come. Um. Saya mempelajari banyak hal-hal yang mendasar, yang harus saya perhatikan, yang harus saya praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu hal ini keberkahan bagi saya, dan keluarga saya, orang tua saya, dan para pendukung juga. Dan semoga dengan hal ini bisa membawa kemajuan bagi Buddha Sasana di Indonesia khususnya untuk Sangkati Rawanda Indonesia. Sewaktu saya menjadi Samanera selama empat tahun. Tidak setelah lulus kuliah tepat setelah lulus kuliah saya langsung berorientasi bagaimana cara untuk mengembangkan latihan ini sebagai Samanera pada saat itu untuk menjadi latihan yang lebih tinggi lagi yaitu menjadi seorang biku. Dengan satu tujuan, satu motivasi awal yaitu bagaimana saya bisa menjadi seorang penerus damai dan bukan untuk menjadi penerus materi. Seperti yang sang Buddha katakan dalam Damadaya Dasuta, "Damadaya damai bahwa tak ma'ami Bagaimana kita menjadi penerus damai, ajaran sang Buddha, dan bukan menjadi penerus materi? Demikian, namun budaya, saya memiliki moto sebagai seorang biku yaitu "Aniwati, Bawi Brahmacharya Beramah yaitu adalah akan tidak berpaling dari tujuan akhir Brahmacarya yang mana sama duka seantakiriyaya yaitu kepadaman sempurna semua duka menjadi seorang bhikkhu adalah hal yang sulit dan saya telah menjadi bhikkhu suatu berkah bagi saya Semoga untuk ke depan saya bisa menjadi berkah untuk semua malu Menjadi hidupku itu sulit sehingga saya perlu banyak belajar, berlatih, lebih banyak lagi. Sebagaimana yang telah diperkenankan oleh Guru Agung Buddha Gautama lebih dari 2.500 tahun yang lalu, demi padamnya penderitaan secara total, tanpa harus menderita sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang telah dimulai ini bisa mencapai hasil, bisa memberi manfaat bagi banyak pihak. Saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, yang telah membantu baik secara fisik maupun secara pikiran, sehingga saya dapat menjadi seorang biku telah memasuki kehidupan monistik ini sebagai siswa sang guru, sang Buddha yang utama adalah mengakhiri penderitaan ini secepatnya tanpa alasan apapun untuk menundanya semoga hal ini tercapai dan semoga semua makhluk berbahagia rasa berbahagia dan beruntung bisa memasuki kehidupan Samana di usia memasuki 43 tahun Semoga cita-cita luhur tercapai pada kehidupan ini Keinginan saya menjadi seorang Biku atau seorang Samana Sudah tercetus pada saat saya masih anak-anak Dengan seiringnya waktu saya harus menunggu yang cukup lama dan ini adalah keberuntungan saya, atau mungkin sudah karma baik saya berbuah Pada usia yang 40, akhirnya saya ditabis menjadi seorang biku